Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngaos. Ngaji obrolan zaman sekarang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa lagi dengan saya Hasan Nawardi. Pada sesi ini kita akan berbincang tentang stres. Sahabat-sahabat sekalian, teman-teman, sering sekali dalam pembicaraan kita sehari-hari orang mengucapkan kata stres. Seperti, saya sedang stres nih, saya sedang banyak masalah dasar, kamu stres. Kalau saya hidup tanpa agama, mungkin saya udah stres. Terkait dengan corona juga, misalnya, ya... Setiap hari banyak sekali orang yang di PHK, para siswa belajar di rumah, tidak kemana-mana. Ini lama-lama bisa stres nih kita. Itu ungkapan stres yang biasa kita dengar sehari-hari. Ada orang yang menyadari kalau dirinya stres, kalau dirinya punya masalah. Tapi ada beberapa orang yang tidak sadar kalau sebetulnya dia sedang mengalami stres. Di tema sebelumnya, saya pernah menyampaikan bahwa diri kita itu ada yang kita ketahui dan ada yang tidak kita ketahui. Kamu stres ya? Enggak, tapi saya melihat tanda-tanda stres itu ada sama kamu. Apa buktinya? Misalnya, kamu sering tidak sakit kepala? Ya... Sekit, sakit punggung, pegal-pegal, ya. atau dada sesak, bahkan mungkin BAB tidak lancar, mencret. Nah, iya, saya sering itu ya. Saya sakit kepala, bahkan udah berkali-kali bermacam-macam obat. Saya su sudah konsumsi, tapi tetap tidak hilang sakit kepalanya. Betul, sih Kadang-kadang saya tidak ngapa-ngapain, saya tidak nyangkut, saya tidak bekerja berat, tapi badan saya terasa pegal. Teman-teman ya. sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat penting sekali kita untuk mengenali gejala-gejala stres. Apa saja indikator stres itu, dan untuk mengetahui indikatornya, teman-teman bisa merujuk ke buku-buku psikologi. DSM-4 atau yang lainnya tentang ciri stres biasanya dibagi ada stres ringan, ada stres sedang dan ada stres berat. Ya. Kalau misalnya di sana ada 10 indikator stres, maka teman-teman bisa melis indikator-indikator itu apakah ada pada diri kita berapa jumlahnya yang ada pada diri kita. Kalau misalnya ada 10 dan kita persentase jadi 100%, jika ada lima item pada diri kita, berarti kita 50% stres ya. Kalau ada 9, berarti 90% kita sedang stres. Namun untuk memponis bahwa kita ini stres ringan, sedang, apalagi berat tentu bukan otoritas kita kecuali teman-teman yang punya latar belakang psikologi atau psikiatri ya. Tapi untuk deteksi dini ya, mengenali apakah kita stres atau tidak, kita bisa menggunakan bantuan indikator-indikator tersebut. Ya. Karena apa, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika stres ini tidak segera diatasi akan sangat repot mengobatinya. Ya, stres biasa, stres ringan bisa kita uh, obati sendiri. Namun ketika sudah berat, nanti akan menjadi gangguan neurosis, ya, bahkan nanti akan naik lagi menjadi gangguan berat, psikosis, ya, dengan gejala-gejala delusi, halusinasi, ya, was-was dan yang lain-lainnya, teman-teman harus mendapatkan bantuan dari ahli. Dari psikolog atau dari para psikiater. Tentu ada kos, ada waktu yang harus dikorbankan. Karena itu deteksi sejak dini apakah Anda mengalami stres atau tidak. Jika sakit kepala penyebabnya adalah fisik, mungkin Pakai obat-obat biasa, itu akan selesai. Namun, ketika penyebabnya adalah stres, obat apapun tidak mungkin bisa menyembuhkan sakit kepala Anda. Karena penyebabnya adalah psikis. Penyebabnya, atau biasa disebut dengan stresor, tidak kita selesaikan dengan berpikir hukum sebab akibat jika sebabnya kita hilangkan maka akibatnya secara otomatis akan hilang jika sebabnya diminimalisir mungkin akibatnya stresnya masih tetap ada namun tentu akan berkurang tetap sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kenapa orang itu bisa stres apa penyebab stres? Dan bagaimana solusinya? Dan untuk tema ini, karena agak sedikit panjang Saya akan sampaikan dalam sesi yang lain Insya Allah termasuk indikator stres ringan Stres sedang dan stres berat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Audzubillahiminasyaitonirrojim bismillahirrahmanirrahim. Kailata'su bima fata'kum wala bima Ini solusi sementara uh, dari saya mengutip surat Al-Hadid ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kau simis, jangan kau uh, khawatir dengan yang hilang dari kamu. Sesuatu yang hilang ya sudah, ya dan tidak begitu senang secara berlebihan tentunya dengan apa yang anda peroleh. Jadi yang anda yang hilang dari anda dan yang datang kepada anda sikapi dengan biasa-biasa saja, tidak berlebihan dalam kesedihan dan juga tidak berlebihan dalam bersukacita. Ini eh, Salah satu contoh karena penyebab dari sekian banyak stres adalah kita kehilangan sesuatu yang kita miliki. Atau kita mengalami sebuah kejadian yang tidak diharapkan. Di antara sekian banyak stresor adalah hilang pekerjaan. Ditinggalkan orang yang dekat yang kita sayangi, tidak diterima Cinta kita ditolak ketika melamar seseorang. ya. Dan berbagai kegagalan-kegagalan itu berpotensi besar kita mengalami stres. Karena itu Allah SWT mengingatkan agar kita tidak jatuh pada stres, agar kita biasa-biasa saja ketika kehilangan sesuatu dan mendapatkan sesuatu. Dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu alaihi wa wasallam berkata, "Ajaban li amril mu'min. Sangat menakjubkan sekali urusan kaum mukmin itu." Ya. "Inna amrahu kullahu khairun." Sesungguhnya perkara dia, urusan dia seluruhnya adalah baik bagi seorang mukmin. Tidak ada yang buruk, seluruhnya adalah baik. Walaihsazalika li dan kondisi tersebut segala sesuatunya baik tidak ada tidak akan ditemukan kecuali pada diri seorang mukmin ya mukmin artinya orang yang beriman ya Ida asobat husarro syakaroh apal bela dia mendapatkan kebaikan dia bersyukur Khirolahu dan itu baik bagi dia wa asobahuhorro dan apabila kemalangan hal-hal negatif menimpa dia sobaroh dia bersabar fakana Khirolahu dan itu baik-bagi dia Muhammad Ali Muhammad wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh